tapi yang jelas kita mau ke NTP NTP rencananya CPWNO CPWNO NTP tapi karena beberapa pertimbangan karena covid ini ya, digeser jam ya, satu empat tapi mudah-mudahan semoga lancar dan pandangan semua juga lancar rezekinya, disehatkan ibunya, hatinya dijaga keluarganya banyak semua kebutuhan yang ada, jadi itu sebenarnya kejajikan bagi yang ingin diaturkan. Jadi, kalau sudah nominal lebih, mau sekarang kita langsung saja taruh di luar sana Jangan lupa, di masa pandemi seperti ini, kita harus... semua untuk berdoa dengan doanya yang saya pernah supaya tidak terkena wabah virus COVID-19 ini. Amin. الله رحمن الله رحيم تحسنت بجلح الزكي والجبر وتحسنت برب الملك وتوكلت على الحي الذي لا ينس اللهم صرف أن هذا البلاء واللباحتنا شر الله لذك يا لكيه يا خبيب إنك على كل شيء طريب أمنا الله Baik, mohon Tuhannya Kita nanti akan berangkat dan sudah ditunggu oleh sekitar 100 Calon Praktisi Ya, Baik, pada Kesempatan kali ini Kemarin itu ada Ini latar belakang Kenapa saya buat postingan ini Karena Ada seseorang yang Kelihatannya gagah dari dari apa namanya dari fisiknya tetapi ketika dia memegang keris yang ada yang berkodam itu kodamnya masuk ke perutnya akhirnya perutnya kayak asam lambung nah, ternyata setelah dirugia ya, muncullah si gentrungu tersebut padahal rencananya mau dinetralisir setelah dikasihkan ke orang ya, anehnya kerisnya itu bilang setelah hasil negosiasi saya kemudian saya rugiak perutnya muncullah si tersebut terus dia ngomong ke saya katanya itu dia jadi saya ngomong ke jinnya itu bukan di alam jin saya ngeragak Sukma terus ngomong sama jinnya ndak tapi memang jinnya yang masuk ke alam kita yaitu dia masuk melalui tubuh manusia rasa gendru tadi ketika saya tanya kenapa Aku masuk ke jasadnya anak ini. Jawabnya, dia, "Saya rumah saya mau diusir. Saya mau dipindah, diserang sama dia. Makanya, ini karena apa? Karena apa dia tidak lupa doa dan tidak tahu doanya. Nah, kalau enggak, ini eh, tahu doanya, insya Allah, apa namanya, Allah mengijabah doa banyak. Banyak ini adalah doa, biasanya dibaca setelah baca izip asfa. Izip asfa itu dia ya, izip untuk dengan baca solawat untuk berubah dan tidak berkhodam, tidak berkhodam. Izip asfa itu setelah itu baca doa. Itu. Nah, doa ini yang yang dikenal oleh para kyai sepuh NU naktu terutama itu bisa menjadi tameng sebagai supaya ketika kita ngusir jin yang di tempat angker atau di jin yang berada di tubuh pasien dia misalkan marah itu biar enggak, kita bisa diserang dia nah serang dia itu bukan serangan fisik serangan gaib dan itu lebih mematikan daripada maksudnya dampaknya lebih kuat daripada serangan fisik contoh kalau ada orang kesurupan dia ngamuk ya kamu memukul kamu itu udah seberapa dibanding kalau dia si jin ini nyerang kamu dalam kondisi dia ini di alamnya dia menyihir dari sesuatu yang tidak kelihatan mata tidak. kalau kelihatan mata ya mungkin kalau memar-memar gampang tetapi ya, kalau dia serah, nyerang itu melalui di ketika dia di alamnya makanya jadi kamu akan lemes, sesak, kepala pusing dan seterusnya atau bahkan bisa kesurupan atau bisa lumpuh. Jadi, langsung saja, doa ini bisa pula untuk orang yang sakit gigi, yaitu dengan cara dibacakan di tiga kali, dibaca di bawang putih, kemudian dibakar, kemudian dikunyah. Ini ada di buku "Dikir dan Rukyah". karya abu siapa itu? Abu Hafli atau siapa itu? saya lupa jadi ini bisa memakai dikir dan rupiah ya. apa doanya disilahkan ditulis jadi nanti kalau kalian mau netralisir keris yang mana keris atau semar mesem yang atau kol buntet atau apa sajalah yang menurut kalian itu kuat atau gitu. hati-hati cengklot. -hati cengklot yang Menurut mitos itu punya hmm, Batara Karang, ya, ilmu Batara Karang, ilmu batil, tapi maka untuk netralisir itu akan harus hati-hati. Dan saya ini seingat saya belum pernah, kecuali santet saya nangani orang terus setannya itu hodamnya itu nyerang balik jarang kalau maksudnya jinnya nyerang jarang jarang berani kecuali kecuali kecuali apa namanya itu hodam sandet ketika saya nangani orang saya dibalik sandet nah jinnya itu hasilnya enggak berani sama saya cuman dan nyerang menyerang gitu. Cuman karena dipaksa oleh dukun ya, dia mau tidak mau nuruti dukun. Dia tidak kenal saya, kenal dukunnya. Jadi ya, itu biasanya cincin tani. Tapi kalau cincin di keris, kemudian di kolbuntet tempat angker, Insyaallah dengan baca doa ini kalian bisa terpikir. inilah bisa terpikir. apa juanya ditulis ya ingat-ingat kalau nanti ada suara yang enggak pas hmm, bisa komentar doanya bismillahirrahmanirrahim saja tajabah atau pelan-pelan ya subhanah Subhanaman yah tajabah bijabah rutihi an khalqihi, فلا Saya ulangi Subhanaman yah tajabah. Jadi karena itu filmadi maka Amzah Wasol bisa diteruskan dari bahasanya manis Tajabah bukan manih eh, Tajabah bukan manis Tajabah Subhana manih Tajabah Bija Barutihi rutihi. Barutihi Tak ada air mata, tak ada kali Satu Tak Terus baru netralisir tempat angker air Baru Tak ada air mata, tak ada air mata. Tak ayat, -ayat misalkan itu tergantung kasusnya kalau itu kasusnya keris maka ayat pembatal sihir itu karena ada kodam-kodam dari santet itu yang dia punya ilmu batara karang misalkan ya itu kan itu kan perjanjian-perjanjian manusia dan jin maka kita tunturkan dengan ayat pembatal sihir. Kalau ayat-ayat rupiah juga Bapak Al-Kahfi Al ayat 1 sampai 100, as ayat 1 sampai 128 anzalna ilaihi tidak ilah banyak tapi kalau sihir itu nggak Tapi sebelum membaca ayat itu bacalah ini. Subhana wa Ta'ala biza baru tihyan khalihi falain waladida illa dilla waladida waladida shiwa. Itu dibaca kalau kalian mepet makunya jangan dibaca 41 kali. Tapi bacalah tiga kali atau sebelas kali. Bisa haduroh, hadurohnya, awasulnya, atau baca fatihahnya hadurohnya kepada Rasulullah SAW, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kepada Syekh Muhammad Al Bakir dan Al-Fatihah Latiri kepada Man Ajazani. Al-Fatihah berwasiat bacakan tiga atau sebelas kali baru netral. Insya Allah ini tidak menyerang menyerang kita. Saya jadi juannya itu dibaca dan bisa dibacakan kepada orang yang sakit gigi. Caranya yaitu dibacakan di bawang putih tiga kali ditiupkan kemudian dibakar kemudian dikunyah itu sakit gigi terutama itu aluan sifat tv tadi saya lihat di facebooknya dia ada perupiah yang handal menangani kasus sandeg tapi ketika sakit gigi dia kesakitan nah ini bisa diamalkan tuh harus yakin bikus nih doni alam quran harus fudun dan berkat aja jangan banyak ngomong kaya capek juga.